Jangan membeli mata uang kripto hanya karena ingin ikut-ikutan saja. Pahami semua resikonya terlebih dahulu. Kalau teman-teman pernah membeli token Titano atau SAFU, teman-teman pasti tahu cara kerja token ini. Sama seperti token Titano maupun token SAFU, token SAFU Titano ini menjanjikan bunga yang super tinggi tanpa harus melakukan apapun. Teman-teman cukup membeli token ini dan menyimpannya di wallet Anda. Setiap 15 menit token teman-teman akan bertambah secara otomatis. SAFU Titano token menawarkan bunga 392.537%. Bunga ini jauh lebih besar dari yang ditawarkan Titano maupun SAFU. Setiap 15 menit, token SAFU Titano akan bertambah di wallet kita. Jadi token ini baru saja mau diluncurkan. Teman-teman kalau bisa join whitelistnya. Link untuk join whitelist ada di deskripsi di bawah. Kalau teman-teman nanti berhasil terdaftar di whitelist, maka teman-teman bisa ikutan membeli token ini sebelum diluncurkan kepada publik. Keuntungan membeli token ini di presale, keuntungan membeli token ini di presale adalah satu: teman-teman mendapatkan harga yang lebih murah, kedua: teman-teman tidak perlu membayar komisi. Pre-seal-nya akan dilakukan di situs Pink Sale pada tanggal 21 Maret 2022 jam 15 UTC. Teman-teman yang mau ikutan harus masuk daftar whitelist dulu. Link untuk daftar whitelist ada di deskripsi. Jadi teman-teman cukup ikutin instruksi-instruksi yang ada di link di bawah kalau teman-teman berhasil mendapatkan jatah token di pre teman-teman bisa mendapatkan keuntungan cepat. Karena biasanya saat sebuah token diluncurkan ke publik, harga token itu akan terbang berkali-kali lipat dalam hitungan beberapa menit saja. Untuk teman-teman yang nanti beruntung masuk daftar whitelist, maksimum pembelian adalah 3 BNB atau 5.400 token. Sedangkan minimum pembelian adalah 180 token atau 0,1 BNB. Mari kita lihat white whitepapernya. Di sini tertulis bunganya adalah 0,02362% setiap 15 menit. Kelihatannya sedikit, tetapi kalau bunganya nanti berbunga juga maka akan menjadi sangat banyak. Kalau perhitungan kasarnya token teman-teman akan bertambah dua kali lipat setiap 31 hari. Jadi misal sekarang teman-teman punya 100 token maka nanti 31 hari kemudian menjadi 200 token. Kemudian bulan berikutnya menjadi 400 token. Teman-teman yang mau join bisa cek link di bawah, tetapi ingat pahami resikonya dulu karena setiap investasi ada resikonya. Saya sendiri akan join karena proyek ini masih baru. Potensi kenaikannya cukup besar karena proyek ini baru mau diluncurkan untuk teman-teman yang mau ikutan direkomendasikan mencoba daftar di whitelist dulu kalau teman-teman klik di link di deskripsi maka akan bawah ke halaman ini teman-teman baca-baca dulu dan ikutin instruksi yang ada jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan ada 500 slot atau jatah untuk presale Teman-teman harus lakukan tugas-tugas ini. Misal follow Twitternya. Cukup gampang ya? Retweet Safu Titano di Twitter teman-teman. Join grup Telegram. Jadi tugas-tugas ini sebenarnya cukup gampang untuk dilakukan. Semakin banyak tugas yang dilakukan semakin besar kesempatannya untuk di-whitelist. Cukup sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman bisa cuan di token ini. Sampai jumpa!